Hai semua, Assalamualaikum Di video kali ini Arham tidak ada Karena dia kerja sebagai Kuli Jawa Bapak ini kayaknya ingin bunuh diri Yang bisa ngelewatin tangga ini berarti Mas Ojo. Gunanya buat apa Mas Kuli? Kulinya kebanyakan tidur. Aau ini juga. Jendela laknat. Suka ngepreng. Eskalator goblok. Kulinya tolo semua. Nah tuh saja video saya. Jangan lupa sholat dan bernafas deh. <tik>